yang saya yakin ini itu adalah Tuhan itu hanya satu. Itu saja. Yang membuat motivasi saya sampai sekarang itu Tuhan hanya satu. Dan Yesus itu cuma seorang lagi Saya waktu masih katolik ini kita menyebut dia Tuhan. Tetapi waktu dia sebelum ini tangkap dia itu masih berdoa, hmm. berdoa ke bapak. Hmm. Jadi saya bingung dia dia kemarin kenapa dia itu tetap berdoa. Sudah yakin masuk Islam? Yakin. Tidak ada namanya sah? Tidak. Tidak ada yang memaksa Pak masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada yang menyuruh masuk Islam? Tidak ada. Bapak yang menyuruh? Tidak. Bapak ngasih tahu ayo masuk Islam? Semua atas kehendak hati. Seorang pun tidak ada yang lebih. Baik. Sudah siap ya? Siap. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahawa. Bahawa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang patut disembah. Yang patut disembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa. Bahwa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Baik, hari ini, dengan penuh kerendahan hati, dengan kejujuran hati, Mbak Lydia sekarang sudah beragama apa? Alhamdulillah. Lelang dakwah, lukisan sweet orange. Karya Merus Sandia, lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayah Sofia Kota Malang. Kekisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 19 juta saja untuk musimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan Lil Alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على وعلى لا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله على نبينا محمد وعلى اله Ulama yang hadir di sini para ustaz, ustaz dan sekalian yang kami muliakan dan dimuliakan oleh ala Allah SWT wa taala. Ya rahiman jemaah sidang salat tarawih yang kami hormati. semuanya alhamdulillah pada malam hari ini hari Selasa. Hari Selasa akan berlangsung prosesi Forum yang mulia ini yakni Forum syahadat atas nama Ananda Lydia Lovinda Susilo. <tuh> Saat ini kelahiran 29 Januari tahun <tuh> Masih gadis lajang. Masih hadis yang ya? belum ada suami, belum. alhamdulillah disaksikan oleh para jamaah sekalian yang insyaallah para hadirin semuanya di sini. insya insyaallah akan memasang Google Map, Google Map untuk tersambung signalnya hingga sampai ke syurganya. Insya Allah, hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara kesehatan izinkan kami untuk berdialog dulu sebentar sekilas dengan Mbak Lydia Lovinda Susilo agar apa agar uh, para di semuanya dan yang termasuk saya juga akan mengetahui bahwa beliau bukanlah mu'alaf pada abad, abad baik Mbak Lydia Panggil Mbak Lydia ya panggil Lydia aja Mbak Lydia Mbak Lydia atau Mbak Lydia Lydia Lydia Mbak Lydia saat ini uh, tinggal di mana? Saya tinggal di Jajar saya tinggal sama mama saya. Sama mama? Iya. Ini semua mama dan kakak-kakak semua masih katolik semua? Masih katolik semua. Jadi hanya Mbak Lydia sendiri iya. yang masuk Islam nih Iya. Profesi? Jadi, profesi saya jadi barista di Bak Lydia ya. untuk masuk Islam itu kan satu convert convert ya convert dari Katolik menuju ke Islam ini adalah sebuah perjuangan yang tidak biasa perjuangan yang uh, ini membutuhkan satu resiko resiko tidak main-main ya artinya apa saya belum tahu Mama bagaimana kalau Mama sebenarnya ya keberatan tapi mungkin lihat ya, dari saya sendiri, lihat dari foto, -foto, -foto profil WA gitu saya memperhatikan diri pakai hijab gitu, jadi mama mungkin kayak bilang, oh sekarang pakai hijab ya, saya bilang tidak, saya menurut aurat gitu dan kewajibannya seperti itu, saya memperhatikan ini, jadi saya juga belajar-belajar uh, sholah sama papa saya saja deh, jadi saya ngeciakin beli buku sendiri, terus saya baca-baca sholat, lalu uh, kan kamar saya di atas, saya di atas, depan itu buat setempat serika, jadi mama saya ya saya kayak gini maksudnya uh, nyaman. tentang apa-apa masalah. Itu sih. Baik. Alhamdulillah. E, sampaikan pada mama, perintah wajib menutup hijab itu adalah perintah utama dan itu hukumnya tegas jelas sekali ada di Bible 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6 bahwa setiap wanita yang berketurunan maka wajiblah ia menutupi kepalanya. Karena itu merupakan kehormatan. Dan bagi siapa wanita yang tidak mau menudungi kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya atau dipotakin. Ya. Nah, kalau mau tidak dipotakin, karena itu malu, maka wajiblah ia menudungi kepalanya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5-6. Hukum di Bible. Dan itu kami umat selalu yang menjalani. Ya. Kalau di Kristen dan Katolik, hanya suster dan biarawati yang menjalankan. Baik, Mbak Nidia ya. e, Mbak Nidia, ini motivasi untuk masuk Islam apa? Ini motivasi saya e, Pembulan dari pertama tahun yang lalu Saya kayak menemukan suatu Apa ya, keaduan dalam hidup saya Jadi, di mana waktu itu saya Lihat film tentang Yesus gitu ya Di mana dia waktu sebelum di enggak, ini mau diadili, mau disalib itu, itu sempat berdoa. Nah, di situ keraguan saya, kan saya juga punya logika lah. Di situ saya berpikir kenapa saya waktu masih Katolik ini kita menyebut dia tuhan, tetapi waktu dia sebelum diri, tangkap dan itu masih berdoa berdoa ke bapak jadi saya bingung ya, dia bukan, kenapa dia kenapa dia tetap berdoa dan dari sini juga waktu itu, dia sudah disalibkan dia juga berkata kenapa kamu meninggalkan aku di bapak bapak ini jadi saya bingung apakah Yesus ini benar Tuhan atau tidak gitu. itu yang jadi saya akan mencapai saran dan manusia kan mempunyai logika kita harus terus belajar dan di situ Ayatnya itu adalah Matius pasal 27 ayat 46. Pada kira-kira pukul 3. berserulah Yesus dengan suaranya nyaring, "Eli, Eli, lama sabakhtani," yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan Aku?" Itu kata Yesus. Ketika Yesus dipaku tangannya ini dia disiksa, menjelang kematian dia, dia tidak kriak Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kata Yesus Ini adalah bukti bahwa Yesus ternyata punya Tuhan Siapa Tuhannya? Allah, Allah. Dan dia tidak berdaya, dia tidak punya kekuatan apa-apa Dan itu menandakan bahwa dia adalah seorang manusia Sebenarnya ini adalah linear, linear dengan aku Orang Al-Quran menyatakan Mereka tidak pernah membunuhnya Mereka tidak pernah menyalibnya Melainkan yang dibutuh dan disalib itu adalah Yang diserupakan wajahnya yang mirip Yesus Nah, Alkitab, Alkitab setebal itu Setebal ini, Alkitab itu yang besar setebal ini itu menceritakan Yesus selama seumur hidupnya, Dia tidak pernah sekalipun Yesus selama seumur hidupnya, di Alkitab Setebal ini, Dia selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa itu. Bapak. Bapak. Dia dalam kondisi senang, bahagia, susah, gelisah, haus, apar, semuanya Dia selalu memanggil Tuhan-Nya dengan sebutan Bapa. Tapi anehnya, hanya di satu ayat tadi Matius pasal 27 ayat 46 Yesus memanggil Tuhan-Nya dengan sebutan Bapak Ellie Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku Ini keanehan Keanehan Sehingga kesimpulannya adalah Siapa yang memanggil itu? Yeah. Bukan Yesus Itu sejalan dengan orang Tuhan Aku menyatakan Yesus tidak pernah disalib Yesus tidak pernah dibunuh Itu adalah orang yang diselupakan wajahnya mirip Yesus Sama seperti ketika seorang suami Suami itu ada di depan rumah Dia pagi-pagi Uh, dia membaca berita, membaca koran Istrinya di dalam Terus, istrinya sepanjang hidupnya Sejak dia menikah, sampai 30 tahun menikah Selalu memanggil istrinya dengan sebutan Sayang Tetapi, tiba-tiba suaminya itu teriak Dinda begitu. Apa yang terjadi? Marah sang istri marah, sumur hidup selalu memanggil dengan sebutan saya enggak pernah menyebut dengan sebutan dia marah rasa sang istri. Berarti kalau kesimpulannya kalau mungkin ada perempuan lain ya, kepeleset omong atau atau yang tadi teriak itu bukan suaminya. Iya hmm. kan? Ya. Bukan suaminya. Aneh. aneh, aneh. Baik. Kemudian Yesus itu uh, berdoa. Lukas pasal 6 ayat 12 Pada suatu waktu Yesus itu naik ke atas bukit Dan dia berdoa Semalam malaman Dia berdoa memanjatkan doa Ini adalah ayat yang Tidak pernah dibacakan di dalam gereja Lukas pasal 6 ayat 12 Yesus malam malaman ia Minta tolong kepada Allah Dia berdoa Kalau ia Tuhan Tentu ia tidak akan berdoa Dia hanyalah seorang manusia Dia hanyalah seorang nabi Yohanes uh, uh, pasal tujuh, Yohanes uh, pasal tujuh belas ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu. Bahawa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang utus Itu artinya apa? Syadarnya Yesus. Ashhadu Allah ilaha illa Wa ashhadu anna hasan ibnu Maria rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus utusan Allah dan kemudian dilanjutkan dengan kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan saya bersaksi sudah yakin masuk Islam yakin tidak ada namanya sama tidak ada tidak ada yang memaksa tak masuk Islam tidak ada tidak ada yang menuruh masuk Islam tidak ada papa yang menyuruh tidak ada. papa ngasih tahu, ayo masuk Islam semua atas kehendak hati seorang pun tidak ada yang tidak ada baik sudah siap ya siap ikuti saya ya. ikuti saya begini ini adalah memang kita hanya mengesakan Allah subhanahu wa taala Bismillah Bismillah, Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar Ashadu Allah. Allah. Ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan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 Takbir Allahu Akbar Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya Habib minta tolong didoakan Habib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna يا ميسيل ميسيل، يا مدبير مدبير، يا مسهل سهل سهل علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الله Saya izin berdoa, mohon dibantu diaminkan ada titipan doa dari saudara kami. Mohon doa, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak Gus Pangu bernama In Perman suami tercinta dari Ibu Reni yang baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor di Rongga Perut. Semoga Pak Pandu ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Taala, serta kita doakan semoga jenis semuanya tidak ganas dan Pak Pandu sebuah total hingga dapat berhubung dan keluarga tercinta serta dapat beraktivitas kembali. Ya wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Saya pensahadatan Mbak Lydia Lovinda Susilo Dan saya berjumpa dengan papanya beliau Namanya Ayahanda Budi Susilo Papanya Mbak Lydia uh, Bagaimana ceritanya Mbak Lydia ini bisa diantar sama Mbak Budi Susilo Uh, panjang Ceritanya panjang Sebetulnya kalau Untuk persatuan Bisa mungkin di belakang rumah Kan juga okay. Tapi saya punya motivasi sendiri Dari apa yang telah Saya Ikuti dari Youtube- Youtube okay. Ustadz Khin Ustadz Ipung, Kunjungan bisa dibunuh, menaduh, dan jemur. Okay. Pendeta dan jemur itu okay. saya ikuti semua. Okay. Jadi, dari okay. situ saya berusaha untuk mengarahkan di uh, putri saya ini, paling tidak untuk sedikit membantu okay. siap. Okay. Okay. Kenapa? Karena dari ayah Sofia yang ada di Malang ini, saya juga saya mengikuti nya kedepannya dan dari putri saya begitu mempelajari Islam itu kan banyak-banyak apa banyak teman mualaf. Betul. Karena tiap hari mualaf tidak terbentuk Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. saya arahkan ke situ biar nanti ada kajian-kajian yang bisa membantu. Betul-betul Alhamdulillah ternyata papanya Mbak Lydia ini Pak Budi Susilo pemerhati YouTube. Ya sepertinya sepertinya Hapal semua <laughs> hafal semua Hafal semua Jadi konten kontennya mana yang dulu kita ikuti Mana-mana itu -mana saya tahu semuanya Ya Wajah. gak tahu semuanya sih Saya ikuti yang, yang Ya hampir tiap pak Tiap Sampai syukur Ngikutin Allah Ketakian. Allah. Memang sekarang informasi ini terbuka terbuka betul. karena didukung oleh uh, teknologi informasi digital yang sekarang luar biasa berkembangnya sehingga informasi ini masyarakat bisa akses semua betul akses betul, betul. kalau zaman dulu sulit orang nggak tahu ilmunya ini apa sih sebenarnya apa yeah. dan bagaimana dan manusia ini orang umat Islam maksudnya mudah dimurtadkan mudah betul, sekali betul. dimurtadkan karena minim informasi uh, Pak, Pak Budi Susilo ini bagaimana ceritanya Mbak Lidiani tiba-tiba mau atau Bapak yang mengajak? Kalau saya sih enggak mengajak, tapi saya mencontohkan kebaikan itu enggak bisa ditunjukkan kebaikan itu enggak bisa kita rasakan uh, sejahat apapun mereka kita enggak bisa Dari itu saya memberikan sedikit-sedikit ya literasi-literasi mengenai yang baik dan tidak. Juga ya. yang saya, saya saya ikuti di Youtube-Youtube di ada yang mengatakan surganya, misalnya saya, saya kasih pilihan, surga ini ada. Kita bisa ketemu dengan orang-orang kita yang belum pernah ketemu. Nanti kalau kita di surganya ini, kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita. Betul. Dan ada satu skor surga, kita di situ tidak bisa ketemu, cuma beribadah-beribadah-beribadah. Kita bisa menikmati apa yang kita perbuat di, di di dunia. Kita dengan kesengsaraan, kita menikmati di surganya nanti. Kamu pilih mana? Ini ada surga yang diuni cuma 144 ribu. Allah hafal <tuh> beliau kalau dibandingkan dengan surga yang seluas bumi dan seluas langit. Kamu pilih mana? Saya nggak menyebutkan ini Kristen ini. Pilih mana? Kamu bisa ketemu sama mbah kamu, kkong kamu silakan dulu. Seger. Ya, ingin ketemu sama Mbak sama Om. Allah. Nah, itu kalau kamu milih-milih itu berarti itu surganya orang muslim Islam. Tidak di susilo ini wah apal semuanya sampai surga loh apal angkanya 144 ribu orang yang akan masuk di surga yang versi bible ya di cuman dicatat yang lain kemana jutaan orang itu miliaran kelihatan, orang apa? tidak bisa masuk surga dari situ sudah kelihatan yang mana yang masuk akal mana yang masuk di akal Baik, ada lagi? Uh, Bapak, mohon dibantu disampaikan kepada seluruh penonton yang barangkali dengan nasihat dari Bapak itu menjadi wasilah untuk hidayah sehingga yang lain bisa masuk Islam, Bapak dapat pahala Mari Jadi, Nasihat saya sebelum beriman kalau bisa, akal sehat kita dahulukan kita berakal dulu, jangan beriman dulu kalau kita mau beriman dulu akalnya di belakangan ini berbahaya. Pakai akal dulu, jadi akal sehat kita pakai dulu iman lalu belakangan. Kalau iman dulu akal nggak dipakai sangat sangat menyesatkan bagi saya itu. Gunakan akal sehat, jadi. Cara menggunakan akal sehat adalah kita naikkan kecerdasan dan kita pelajari kitab suci-kitab suci itu untuk mengkompir, mengkomparasi uh, dalam rangka menguji seluruh kitab suci itu dengan uh, akademik, ya jadi alkitabiah ya. Baik, Jazakumullahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.